Di November ini, dengan bangga kami umumkan salah satu turnamen didedikasikan khusus untuk region Asia. Free Fire Asia Championship yang akan menampilkan tim lokal profesional di seluruh Asia. Sebanyak 31 pro tim ternama dari 7 liga regional akan bersaing untuk menentukan siapa yang terbaik di Asia. Vietnam, Thailand, dan Indonesia masing-masing akan mendapatkan 5 slot di kompetisi ini. Sedangkan India... Pakistan, Chinese Taipei, dan wilayah Malaysia, Kamboja, Filipina masing-masing mendapatkan 4 slot. Free Fire Asia Championship akan diadakan secara online di mode Battle Royale dengan dua fase Play-ins dan Finals. 7 juara lokal akan langsung melaju ke Finals dan sisanya akan bertarung selama Play-ins untuk mengisi 5 slot tersisa. Untuk babak play-ins, 24 tim akan dibagi menjadi dua grup A dan B berdasarkan hasil undian. Tiap grup akan memiliki minimal satu dan maksimal dua tim dari setiap liga regional masing-masing. Pertandingan grup A akan digelar pada 20 November dan grup B akan dipertandingkan pada 21 November. Seluruh tim akan bertanding melalui 6 ronde menggunakan 3 map: Bermuda, Purgatory, dan Kalahari. Peringkat 1 dan 2 dari grup A dan B akan melaju ke Finals. Slot terakhir akan diberikan kepada tim tempat ketiga dari grup A atau grup B berdasarkan poin terbanyak dari babak Play-ins. Babak Finals akan diadakan pada 28 November, di mana 5 tim dari Play-ins akan bertanding melawan 7 juara lokal untuk memperbutkan title Squad Free Fire terbaik di Asia. 12 finalis akan bertanding melalui 7 ronde di 3 map tersedia dengan map terakhir yang akan dipilih secara acak. Stay tune di Youtube channel kami untuk berita terkini FFAC. Sampai jumpa!